Okay. Uh, OJK ngasih sih tahu. Kami ini bukan mengancam, ya. Kami itu ngasih tahu kalian. Ya, memang mungkin beberapa aplikasi pinjol itu tidak tercantum ke Sleek, ya. Tapi kalian nanti. Abs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini? Terima kasih banyak untuk kalian. Yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan juga jangan -share, share semua video-video kita. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan share walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat ya.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 dengan catatan tidak saling meninggalkan nomor handphone lagi. Oke baik kami juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel youtube info pinjol terbaru. Tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru. Maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Baik ya hari ini ada kabar berita. Yang lumayan cukup luar biasa. Dan akan menjawab kegelisahan kawan-kawan. Loh apa itu bang? Hari ini kita akan kasih tahu ya. Aplikasi-aplikasi pinjol ini ternyata tidak terkoneksi ke Sleek OJK. Wow ya. Jadi hari ini yang masih bingung-bingung, yang masih takut-takut. Ini langsung kabarnya dari pihak OJK langsung. Ya, dan ini akan kita bocorkan informasinya kepada kalian untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Bukan untuk maksud yang lain-lain ya guys Namun kalian juga harus tahu ya, bagaimana caranya dan apa isinya Oke baik kita pengen ngasih tahu dulu kepada kalian Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Oke guys Baik ya, di sini kita mendapatkan pemberitahuan langsung dari kontak WhatsApp OJK. Kata mereka, ya, kami informasikan data pinjaman fintech lending atau pinjaman online saat ini belum tercantum di SLIK. <tuh> Namun akan terekam dalam pusat data fintech lending atau FUSDAPIL Ada yang udah pernah dengar ya kan yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin di OJK ya jadi udah cukup jelas namun kadang-kadang kita masih tetap bingung kenapa masih ada aja ya aplikasi pinjol yang katanya sudah terkoneksi ke BI Checking atau SLIK OJK Iya, itu karena mereka sudah legal legal OJK dan mereka sudah bekerja sama dengan pihak bank. Namun kenyataannya memang hari ini ya banyak aplikasi-aplikasi pinjol itu yang bekerja sama dengan bank. Supaya kita akan kena slick. Ya lebih kurang seperti itulah, kita baca dulu ya kan. Hal yang perlu Ibu ketahui adalah Data pinjaman fintech lending memang akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdapil ya kan yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna atau debitur dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Jadi, ya, hal tersebut bukan unsur ancaman ya melainkan bentuk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 Uh, rekam sama Pusdabil bahwasanya kalian itu bermasalah ya, lebih kurang begitulah bahasa dari uh, OJK ini ya kan? Jadi ya, hal tersebut bukan unsur ancaman ya, melainkan bentuk reminder. Reminder itu pengingat ya, atau edukasi kepada Bapak Ibu selaku debitur agar segera melunasi kewajibannya sebelum datanya diserahkan ke pihak Pusdabil. Nah, sekarang gua pengen tanya kepada pihak OJK. Kira-kira berapa lama durasi keterlambatan pembayaran itu aplikasi pinjol baru menyerahkan data kita ke pusdapil. Kita pengen tahu dan mudah-mudahan dijawab lagi nanti ya kan. Lanjut ya. Mohon maaf ya mohon maaf ya saat ini pusat data fintech lending atau pusdapil belum bisa diakses. Secara umum ya yang bisa mengakses itu hanya pihak PUJK terkait. Jadi sudah itu belum bisa diakses sama masyarakat luas. Masih hanya untuk orang-orang tertentu lah ya kan. Sebagai informasi tambahan. Nih. Ini yang penting nih. Terkait untuk proses pemutihan riwayat history kredit ibu. Kami juga ingin informasikan. Prosesnya itu 2 tahun ya. Terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem. Nah ini gue juga pengen koreksi ya. Kenapa? Selama itu sampai dengan 2 tahun Itu maksudnya kalau seandainya hari ini kalian punya hutang lah Mungkin di aplikasi atau mungkin di produk-produk finance lainnya Setelah kita bayar ya lunas hari ini kita bayar lunas Itu nanti proses pemutihannya clear itu selama 2 tahun Kenapa lama seperti itu sampai dengan 2 tahun Kenapa hari ini ya kalau seandainya kita udah bayar lunas ya kan ini sekarang sudah zamannya serba online tinggal cek ya bahwasannya hari ini udah lunas ya udahlah tinggal clearkan saja namun OJK menjelaskan akan ada waktu selama dua tahun untuk uh, proses pemutihan clear ya bahwasannya kita memang tidak ada hutang lagi di mungkin di finance finance yang lain Oke gua pengen fokus dulu ya kan pada Informasi yang ini Kami informasikan data pinjaman Fintech lending atau pinjaman online Saat ini belum tercantum di slik Coba nanti kita lihat ya kan uh, Apakah ya seperti akulaku dan kredivo itu Sudah tercantum di slik Apakah mereka yang masuk SLIK-nya itu peleternya atau pinjaman uangnya Dan seperti yang gua bilang kemarin Ya kan hari ini aplikasi pinjol itu sedang berbondong-bondong untuk menyediakan peleter. supaya apa bisa terkoneksi ke Slick OJK mungkin seperti itu kalau aduga dugaan dan asumsi pribadi aku karena kalau dari aplikasi pinjolnya udah jelas ini nggak tercantum justlik jadi masih cukup aman ya kan namun kita akan terekam ke pusdapil. Pusdapilnya pun hari ini belum bisa diakses sama masyarakat luas masih hanya untuk orang-orang tertentu saja hari ini nah jadi gua pengen ngasih tahu ini kepada kalian ya supaya nanti kita sama-sama paham terus gua pengen kasih masukan kepada bapak ibu OJK yang terhormat ya kalau seandainya hari ini kan sudah membuka kontak layanan WhatsApp ya kan jadi masyarakat ini harus mendapatkan uh, informasi dan edukasi yang benar-benar akurat dan jangan ya terlalu panjang lebar kesana kemari masyarakat yang udah pusing ini kalau mereka pertanyaannya A mohon jawabannya langsung A saja, jangan ke e ya kan kemarin gua udah coba tanya-tanya tentang terkait surat somasi namun hari ini masih cukup mengambang lagi maunya kita pengen ya pihak OJK kembali melakukan pembantahan ya uh, bahwasannya kami OJK tidak mengurusi tentang penagihan di lapangan dan jelas, ya kan? Jadi, hari ini kalian harus fokus dulu untuk ya memperbaiki keuangan pribadi, lah. Jadi, nggak usah mikir yang aneh-aneh, ya kan? Nggak usah mikirin yang sulit-sulit karena hidup kita hari ini pun sudah terlanjur sulit. Jadi, jangan diperberat lagi dengan pemikiran-pemikiran yang membuat kalian tambah sulit, dan akhirnya menjadi sakit. Siapa hari ini yang udah mulai sakit-sakitan hanya karena memikirkan beban hutang di aplikasi pinjol? Kalian rugi double. Hari ini udah rugi uang, waktu, materi, kesehatan, pemikiran, ya banyak banget. Gara-gara pinjol doang. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Penting kita harus fokus dulu untuk membangun keuangan pribadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.